Cara memutihkan wajah dengan kunyit, cocok diaplikasikan secara rutin. Manfaat kunyit dalam memutihkan wajah berasal dari kandungan bioaktif yang disebut kurkumin. Kurkumin ini merupakan sejenis antioksidan kuat yang bisa menangkal radikal bebas serta melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Cara menggunakan kunyit untuk memutihkan wajah. Kunyit termasuk sebagai bahan alami yang cukup fleksibel jika digunakan untuk merawat wajah. Namun agar hasilnya lebih aman, tidak mengiritasi kulit, dan tidak meninggalkan noda kekuningan pada wajah, lebih baik kita menggunakan bubuk kunyit dan dapat dibuat menjadi pembersih wajah hingga masker. Melansir Bairdi, berikut cara menggunakan kunyit sebagai bahan alami untuk memutihkan wajah. Pertama, pembersih wajah. Campurkan bubuk kunyit dan tepung beras dalam perbandingan satu banding satu ke dalam mangkuk untuk dibuat menjadi pasta. Tambahkan campuran bubuk itu dengan susu segar, susu kedelai bebas gula atau yogurt dan aduk hingga halus. Manfaat dari pasta ini adalah dapat membuat pengelupasan sel kulit mati lebih efektif, mengembalikan kelembapan alami kulit hingga meremajakan kulit. Cara menggunakannya adalah dengan mengoleskan secara merata pada wajah, diamkan 10-15 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih bersuhu hangat, atau suam-suam kuku untuk hasil yang lebih efektif. Kedua, masker kunyit. Masker kunyit juga memiliki efek yang sama seperti pembersih wajah, namun khasiatnya akan lebih efektif dalam mencerahkan warna kulit. Campurkan 1,5 sendok makan bubuk cendana dan sejumput kunyit bubuk ke dalam mangkuk. Tambahkan 3 sendok makan perasan air jeruk dan aduk sampai rata. Oleskan campuran ini ke wajah secara merata dan diamkan hingga 10-15 menit. Bilas dengan air hangat. Ketiga, dijadikan krim malam. Bubuk kunyit juga bisa dimanfaatkan sebagai krim malam yang berhasiat dalam mencerahkan wajah bila diaplikasikan secara rutin. Siapkan bahan-bahan seperti sejumput bubuk kunyit dan yogurt bebas gula. Campurkan semua bahan hingga merata. Siapkan bahan-bahan seperti sejumput bubuk kunyit dan yogurt bebas gula. Campurkan semua bahan hingga merata. Setelah itu oleskan tipis-tipis krim tersebut ke wajah dan oleskan ke wajah, lalu diamkan semalaman. Cuci wajah hingga bersih saat pagi hari. Secara langsung, krim malam dengan campuran kulit ini bisa melembutkan tekstur kulit, mencerahkan kulit, hingga melembabkan kulit wajah secara alami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe.